Samsung Indonesia, Jakarta, Teknologi 99 Indonesia. Awal tahun menjadi waktu yang tepat untuk ganti handphone, HP. Buat kamu yang lagi cari-mencari rekomendasi handphone, HP, di 2023, Anda wajib menyimak tulisan ini sampai akhir. Mulai Samsung, OPPO, Redmi, hingga iPhone ada di dalam daftar rekomendasi HP layak beli tahun ini. Samsung unjuk gigi melalui seri flagship Galaxy S22 dengan model Ultra yang paling menonjol, serta Galaxy Z Flip 4 yang kerap warawiri di layar kaca pecinta drakor. Selain itu, OPPO juga menggemborkan seri x 5 Pro dengan peningkatan kamera yang signifikan. Bahkan, Vendor asal China tersebut mengembangkan chip gambar Mari Silicon X Imaging NPU yang memungkinkan penurunan noise secara signifikan dan menghasilkan video beresolusi tinggi di malam hari atau disebut 4K Ultra Night Video. Di kelas budget, Redmi Note 11 bisa jadi pilihan yang cerdas. Dengan harga Rp 2 jutaan, pengguna sudah mendapat layar AMOLED 6,43 inci dengan refresh rate 90Hz. Pengalaman nonton video bakal terasa lebih mulus di HP murah. Bagi Apple fanboy, iPhone keluaran September lalu pun tak mengecewakan. Pabrikan Cupertino tersebut menancapkan dua fitur stabilisasi gambar baru yang menghasilkan perekaman video andal. Bagi kamu yang berniat ganti HP baru di tahun ini, berikut spesifikasi dan harga 5 smartphone. 1. Samsung Galaxy S22 Ultra varian paling prima dari seri Galaxy S keluaran awal 2022 ini mendapat banyak pujian dari reviewer dan pecinta gadget. Terutama di sektor kamera dan peningkatan fungsi pena digital, stylus, S-Pen. Kali ini S-Pen tersedia sebagai bawaan perangkat, built-in, persis seperti seri Galaxy Note dulu. Karenanya, S-Pen di Galaxy S22 Ultra juga sudah kompatibel untuk fitur. Air Action, yang mendukung fungsi produktivitas lebih jauh lagi. Air Action mampu mengontrol aplikasi pada Galaxy S22 Ultra dengan menggunakan S-Pen sebagai remote kontrolnya. Dengan beberapa gestur, seperti menjentik atau melambai, S-Pen bisa membuka aplikasi, mengontrol volume musik, menjepret foto, melakukan tangkapan layar, screenshot, dan masih banyak lagi pada kamera. Samsung membekali Galaxy S22 Ultra dengan empat lensa. Kuat kamera. Kamera utamanya memiliki sensor beresolusi 108MP menggunakan teknologi nona-binning, yakni penggabungan 9 piksel dalam susunan 3x3 menjadi 1 piksel. Dengan teknologi tersebut, kamera smartphone mampu menghasilkan kualitas foto papan atas dan pengurangan noise secara maksimal. Kamera utama itu ditemani dengan kamera sekunder 12 MP untuk fungsi pemotretan jangka luas, ultrawide, yang dibubuhi fitur fokus otomatis, autofocus. Dua kamera lainnya masing-masing resolusi 10 MP untuk fungsi pemotretan jarak jauh, telefoto, hingga 10x zoom. Sedangkan di bagian depan, Samsung Galaxy S22 Ultra memiliki lensa selfie 40 MP dengan bukaan F 22. Spesifikasi lainnya. Samsung S22 Ultra memiliki layar seluas 6,0 inci Dynamics AMOLED 2X. Bagian depan dan belakang HP ini terbuat dari kaca dan dilindungi Gorilla Glass Victus Plus. Harga dan spesifikasi Samsung Galaxy S22 Ultra terdapat baterai 5000 mAh jam dengan dukungan pengisian daya cepat 45W dan pengisian nirkabel cepat 15W serta reverse wireless 4,5W. Di sisi chipset, S22 Ultra dibekali Exynos 2200 atau Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yang bergantung pada pasarnya. Ponsel ini juga hadir dengan 3 model RAM dan ROM yakni 8GB plus 128GB. 1,2 GB plus 256 GB. 1,2 GB plus 512 GB. Pantauan CNBC Indonesia. Berikut harga S22 Ultra terbaru di situs resmi Samsung. RAM 8GB plus ROM 128GB sama dengan Rp 16.499.000. RAM 12GB plus ROM 256GB sama dengan Rp 17.499.000. RAM 12GB plus ROM 512GB sama dengan Rp 18.999.000. OPPO Find 5X Pro HP yang resmi tersedia di Indonesia sejak Februari tahun 2022 ini membawa kualitas kamera yang jauh lebih baik, baterai jumbo, serta desain yang lebih kokoh dengan material keramik. OPPO menancapkan tiga kamera, triple kamera, di wadah dengan desain asimetris, sebuah perubahan unik yang langsung tampak dibandingkan pendahulunya. Resolusi kamera utamanya masing-masing 50 MP untuk fungsi pemotretan jangka lebar (wide) dan ultra wide, serta satu kamera 13 MP untuk fungsi pemotretan jarak jauh (telefoto) dengan 2x optical zoom. Kamera periskop 3 MP yang hadir di OPPO Find X3 Pro memang tidak ditemui lagi di Find X5 Pro. Namun, hal ini tidak terlalu menjadi masalah. Sebab dalam fungsionalitasnya tidak terlalu memengaruhi pengalaman penjepretan pengguna, teknologi kamera yang disematkan OPPO di x 5 Pro membawa hasil foto yang lebih stabil berkat ketersediaan sensor SIF. Lensa kamera dengan kestabilan yang meningkat juga mengurangi efek penyimpangan warna, chromatic aberrations, hingga 77% dari sisi kamera depan. Fungsi selfie FinX5 Pro kurang lebih masih sama dengan pendahulunya dengan sensor beresolusi 32 MP yang disematkan fitur kuat Bayer untuk koreksi warna dan ketajaman yang lebih andal. Berkat kolaborasi dengan vendor kamera asal Swedia, Hasselblad, FinX5 Pro juga mampu menghasilkan kalibrasi warna yang lebih natural. Selain itu, OPPO juga mengembangkan chip gambar Mari X Imaging NPU yang memungkinkan penurunan noise secara signifikan dan menghasilkan video beresolusi tinggi di malam hari atau disebut 4K Ultra Night Video. Harga dan spesifikasi OPPO Find X5 Pro OPPO Find X5 Pro menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 1 yang menjadi salah satu kriteria dasar ponsel high-end tahun ini. Prosesor tersebut memiliki GPU Qualcomm Adreno yang diklaim 25% lebih efisien dan 50% lebih cepat untuk rendering grafis. Ponsel ini juga dilengkapi dengan teknologi Qualcomm iEngine generasi ketujuh untuk manfaat kecerdasan buatan Artificial Intelligence yang lebih cakap hingga 4X lebih cepat dibanding chipset Snapdragon 889. Performanya pun meningkat hingga 30% x 5 Pro memiliki layar berukuran 6,7 inci AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Ponsel menggunakan kaca di bagian depan dan dilindungi dengan Gorilla Glass Victus. OPPO menyematkan baterai berukuran 5000 mAh untuk x 5 Pro, sebuah peningkatan dari kapasitas 4500 mAh pada x 3 Pro. Baterai jumbo tersebut sudah mendukung fast charging 80W, diklaim dapat mengisi 50% dalam waktu 12 menit, serta fast wireless charging 50W untuk mengisi penuh dalam 47 menit, dan reverse wireless charging 10W. FinX X5 Pro telah dilengkapi dengan pemindaian fingerprint. Selain itu, juga terdapat fitur NFC di dalamnya. Di Indonesia, smartphone ini tersedia dalam dua varian, yakni. Glaze black, hitam, dan keramik white, putih, terdapat dua pilihan warna yakni glaze black dan keramik white. Di Indonesia, OPPO Offin X5 Pro tersedia dalam varian RAM 12GB dengan penyimpanan 256GB Pro dan dibanderol Rp14.999.000. 3. Redmi Note 11 dengan harga rp jutaan. Redmi Note 11 membawa spesifikasi yang biasa ditemui di ponsel kelas atas. Xiaomi menyematkan layar AMOLED pada Redmi Note 11 berukuran 6,43 inci. Layar AMOLED sebenarnya bukan hal baru, sebab Redmi Note 10 pun sudah dibekali spek layar serupa. Yang membedakan adalah tingkat refresh rate pada layar AMOLED Redmi Note 11 yang sudah mencapai 90Hz. Dengan begitu, Tampilan layar akan terasa lebih tajam. Pengalaman pengguna menjajal smartphone pun akan lebih mulus, sebab layar lebih sering memperbarui tampilan per detiknya. Bagi yang doyan nonton video di smartphone, tampilan dengan refresh rate 90Hz pada Redmi Note 11 bisa menjadi salah satu alasan untuk membeli HP ini. Apalagi, refresh rate tinggi yang biasanya boros baterai diklaim tak jadi masalah untuk Redmi Note 11. Redmi Note 11 dibekali baterai berkapasitas cukup besar 5000 mAh jam dan ditunjang prosesor Snapdragon 680. Meski performa Snapdragon 680 terbilang standar, tetapi mendukung penghematan baterai berkat proses manufaktur 6 nanometer yang lebih efisien. Di bagian kamera, Xiaomi Redmi Note 11 memiliki 4 lensa dengan kamera utama 5.0 MP, wide. Selain itu juga terdapat 8 MP ultra wide angle plus 2 MP depth plus 2 MP macro. Sedangkan untuk kamera selfie ditempatkan 13 MP. Bagi smartphone Rp 2 jutaan, spesifikasi ini terbilang unggul. Harga dan spesifikasi Redmi Note 11, fitur-fitur lainnya juga cukup menggiurkan, seperti dukungan pengisian daya cepat fast charging Sebesar 33W, yang diklaim dapat mengisi penuh baterai dalam waktu 60 menit. Ponsel ini juga memiliki pemindai fingerprint yang ditempatkan di bagian sisi perangkat. Selain itu juga ada port infrared, 3,5 mm jack, dan virtual proximity sensor. Saat pertama diluncurkan di Indonesia, Redmi Note 11 dibanderol dengan harga Rp 2.499.000 untuk model 4GB plus 128GB, kini sudah turun harga menjadi Rp 2.399.000 berdasarkan pantauan CNBC Indonesia di situs resmi Xiaomi. Sementara itu, Varian 6GB plus 128GB yang tadinya dibanderol Rp 2.799.000 kini turun harga menjadi Rp 2.699.000. 4. iPhone 14 Pro 14 Pro mungkin jadi salah satu ponsel yang membawa peningkatan cukup signifikan tahun ini, mulai dari aspek performa yang semakin garang, kamera yang lebih baik, hingga tampilan dan desain yang beda. Kali ini iPhone 14 Pro hadir dengan sensor lebih besar dari pendahulunya, yakni 48 MP. Dengan kamera tersebut juga sudah disematkan filter warna kuat Bayer yang pertama kali ditemui di lini iPhone. Hal ini memungkinkan kualitas foto yang lebih tajam dengan warna yang lebih nyata. Lensa ultrawide 12 MP pada iPhone 14 Pro juga mendapatkan sensor lebih baru. Namun, Kemampuan kamera telefoto 12 MP-nya masih sama dengan pendahulunya. Kamera depannya berukuran 12 MP dengan bukaan F1.9. Kamera ini juga didukung fitur stabilisasi optik, lensa lebih cerah dan juga fokus otomatis. Semua kamera yang terdapat pada iPhone 14 Pro sudah mendukung perekaman video 4K di 60 fps dengan fitur Cinematic Stabilization sehingga pengguna bisa mendapatkan hasil video yang stabil tanpa perlu menggunakan gimbal. Untuk ketajaman warna dan penangkapan cahaya, iPhone 14 Pro mengandalkan fitur Expanded Dynamic Range dan mode Dolby Vision HDR. Ada dua opsi stabilisasi gambar baru yang dibawa Apple pada iPhone 14 Pro. Pertama, pengaturan Enhanced Stabilization, yang akan memotong sebagian kecil footage video untuk menstabilkan hasil akhir. Selain itu ada pula action mode yang sudah lumayan familiar di ponsel Android. Pengaturan ini memungkinkan pemotongan cropping yang lebih berat untuk mencapai hasil video yang lebih stabil di resolusi 2K. Mode ini paling baik digunakan pada kamera ultrawide 60 fps, tetapi juga tersedia di kamera telefoto iPhone 14 Pro. Apple memang paling konsisten menjaga kualitas kameranya. Tak hanya untuk menjepret foto, tetapi perekaman video pun selalu ditingkatkan. Tak heran jika lini iPhone kerap dijadikan pilihan bagi para konten kreator yang harus rajin dan eksis membuat video via smartphone, harga dan spesifikasi iPhone 14 Pro. iPhone 14 Pro menggunakan chipset Apple A16 Bionic yang menawarkan kinerja dan grafis lebih cepat. Apple juga mengganti notch legendarisnya dengan tampilan baru, bernama Dynamic Island. Ini desain ini serupa punch hole tetapi lebih lebar seperti membentuk pulau di atas layar iPhone 14 Pro. Ponsel ini hadir dengan layar berukuran 6,1 inci LTPO Super Retina XDR OLED. Layar tersebut juga memiliki refresh rate 120Hz yang terbilang sudah lumrah untuk ponsel papan atas. Dari segi baterai, Apple tak menyematkan ukuran yang besar hanya 3200 mAh. Namun telah didukung oleh fast charging yang diklaim dapat mengisi 50% selama 30 menit, seri iPhone 14, termasuk versi Pro juga telah dirilis di Indonesia sejak September lalu. Berikut daftar harganya di tanah air, iPhone 14 Pro 128 GB sama dengan RP. 19.999.000 19 iPhone 14 Pro 256 GB sama dengan RP. 22.999.000 iPhone 14 Pro 512 GB sama dengan RP. 26.999.000 iPhone 14 Pro 1 terabita sama dengan RP. 30.999.0005. Galaxy Z Flip 4 seri HP lipat Samsung Galaxy Z Flip dan Fold Warawiri di drama Korea. Drakor kesayangan netizen. Bahkan sampai dijuluki HP Drakor tahun ini, Samsung pun kembali memasarkan dua ponsel lipat dengan memboyong duo Galaxy Z Flip 4 dan Z Fold 4. Keduanya sama-sama mengusung spesifikasi dan fitur andal ala HP flagship, namun, yang paling menarik justru tampak dari segi desain Galaxy Z Flip 4 yang bikin penggemar BTS alias ARMY tergoda untuk membeli. Samsung menghadirkan varian Bora Purple, ungu muda, yang terinspirasi dari grup musik asal Korea Selatan tersebut. Samsung memang telah menggandeng BTS sebagai brand ambasador, bah, sejak 2020 lalu. Boy Band yang berhasil menembus tangga lagu Billboard tersebut sudah sering terpampang di iklan produk-produk andalan Samsung, termasuk Galaxy Z Flip 4, selain varian warna, Samsung juga merilis ringtone legendaris Over the Horizon yang diproduseri dan dibuat versi remix oleh salah satu member BTS, Suga. Ringtone versi terbaru itu eksklusif tersedia untuk Galaxy Z Flip 4 dan Z Fold 4. Inovasi desain lainnya pada Galaxy Z Flip 4 terlihat pada opsi Bespoke Edition. Samsung memberikan kebebasan lebih bagi pembeli untuk menyesuaikan warna Galaxy Z Flip 4 dengan ragam pilihan custom di Indonesia. Edisi ini hadir dengan warna gold, yellow, white, emas, kuning, putih, black, kaki, kaki, hitam, hijau tua, hijau tua, silver, white, white, silver, putih, putih, dan silver, navy, navy, silver, biru tua, biru tua, serta menyambut kemerdekaan ri dihadirkan warna merah putih, harga dan spesifikasi Samsung Galaxy Z Flip 4. Ponsel ini memiliki layar kecil Super AMOLED berukuran 1,9 inci yang disebut cover screen. Fungsinya untuk menampilkan notifikasi atau widget saat ponsel sedang dilipat. Selain itu juga untuk preview foto saat menggunakan kamera belakang 1,2 MP 1,2 MP. Saat ponsel dibuka, maka akan terbentang layar dinamik AMOLED 2X 6,7 inci. Layar ini didukung dengan refresh rate mencapai 120Hz, sehingga kemulusan layar dan pengalaman visual saat main game atau menonton video tak perlu diragukan lagi. Di bagian dalam ponsel ini juga terdapat satu kamera dengan resolusi 1.0 MP. Pengguna juga bisa memanfaatkan FlexCam untuk memanfaatkan kamera Galaxy Z Flip 4. Caranya mudah, tinggal mengatur sudut lipat perangkat dan letakkan di permukaan datar. Setelah itu ambil foto maupun video diluncurkan Agustus lalu, berikut daftar harga terbaru Z Flip 4, dikutip dari laman resmi Samsung. 8GB plus 128GB Rp13.999.000 8GB plus 256GB Rp14.999.000 8GB plus 256GB Rp15.499.000. Bespoke Edition, 8GB plus 512GB 16.999.000 rupiah.